Di beberapa musim terakhir, David De Gea dipaksa merasakan pahitnya pentang panting menyelamatkan gawang MU dari serangan lawan dan kocaknya barisan pertahanan. Terkadang De Gea seperti berjuang sendiri di lini belakang, memblok tembakan, menahan gempuran. Sementara para pemain belakang MU kocar kacir seakan bermain tanpa arah. Hiper merupakan benteng terakhir yang kadang menjadi penentu apakah sebuah serangan berakhir dengan gol atau penyelamatan Hiper akan menjadi pemain yang paling bertanggung jawab apabila terjadi gol Dan jarang sekali mendapat rating tinggi ataupun pujian sekalipun bermain bagus jika gawangnya kebobolan Sekalipun ia banyak melakukan penyelamatan namun seharusnya tugas kiper tidak terlalu berat, andai saja barisan pertahanan mampu mengantisipasi serangan dengan baik. berakhirnya masa kepemimpinan Sir Alex Ferguson memang berdampak nyata bagi kekuatan permainan MU. dulu semasa Sir Alex masih memegang komando, kekuatan MU nampak sangat ganas di setiap lini, mulai dari kiper, bek, pemain tengah, hingga lini serang. namun semenjak berakhirnya era Fidic dan Ferdinand barisan pertahanan MU masih belum bisa sesolid dulu. Pemain bertahan MU sering kali acak-acakan dengan koordinasi yang tidak jelas. Bahkan salah satu momen mengherankan adalah ketika pemain bertahan MU saling bertabrakan dan malah saling menjatuhkan. Hal ini berefek pada jumlah gol yang masuk ke gawang MU. Sejauh ini, hingga pekan ke-28 Premier League, gawang MU telah 38 kali kebobolan. Dan andai saja bukan De Gea yang menjadi tumpuan terakhir di bawah Mister, Mungkin jumlah itu akan jauh lebih banyak lagi Tercatat De Gea telah melakukan 104 kali penyelamatan sepanjang musim ini Dengan rata-rata 4 penyelamatan per laga Namun catatan tersebut tidak searah dengan jumlah clean sheet yang didapatkan MU Yang mana sejauh ini MU hanya mendapatkan 7 kali clean sheet dari 28 laga di Premier League Catatan itu sangat jauh terbalik jika dibandingkan dengan kiper rival kota mereka Ederson Moraes yang telah 15 kali mencatatkan clean sheet dengan hanya 48 kali penyelamatan. Secara kasarnya, De Gea mungkin adalah satu-satunya pemain MU yang masih bermain dengan sungguh-sungguh. Mungkin juga karena ia memiliki mentalitas yang diajarkan langsung oleh Sir Alex Ferguson. Entah sampai kapan Degia akan kuat dengan kekonyolan para pemain bertahan MU yang mana seharusnya mereka benar-benar punya andil dalam menjaga gawang MU dari kebobolan, bukan malah menyulitkan Degia yang seolah berjuang sendirian di bawah mister gawang